Waktu Indonesia waktu Indonesia bagian barat, empat puluh pulang dengan wajah pucat dan tubuh yang nampak sangat enam sementara puluh dengan empat yang kusut Jepretan yang kusut pula berjalan lesu masuk rumah, perlahan-lahan masuk kamar. Pada kenapa tuh? Dan ceramlah berbaring di tempat tidur, dan dia nampak asik melalui. Teringat pada kumis mangjuhaya bikin geli Teringat pada tangan mangjuhaya amat nakal Teringat pada Mang Juhaya yang luar biasa Gede <Sing> puluh yeah, saatnya cuci kaki menjelang tidur namun otak tak mau diam kalau badan sudah tak berdaya, seharian banting tulang, seharian cari hutangan, seharian kerja, hei eh, kerja serabutan. Mata sulit bejak Pikir hari depan Perut rasa lapar Malam mata Bapak rebahan Di lantai rumah kontrakan Dengar lagu sengsara Kisah maling budiman tiba-tiba saja -tiba ide hebat nyelonong menyelinap ke hati tak sabar menunggu pagi mata sulit beja Hari depan perut rasa lapar malas makan suara asam banyak terus menggoda kita malin budiman. Badan sudah tak berdaya Seharian banting tulang Seharian cari hutang Seharian kerja Kerja serabutan Mata sulit pejang Pikir hari depan Perut rasa lapar mama. mata Suara tanpa Pemilu Orang-orang masuk ke kotak suara Untuk mencari pemimpin baru Untuk mendapatkan gairah baru Sebentar lagi pemilu Sedangkan aku masih ragu Untuk mencoblos salah satu Karena penguasa menginginkan statusku Belum pemilu Orang-orang sudah pada ribut politisi-polisi dan tentara kalang kabut penguasa-pengusaha dan penguasa pasang kuda-kuda sementara gosip yang beredar Soeharto adalah bos mafia. gerombolan mahasiswa penganggur dan buruh menjadi massa bergelombang-gelombang menginginkan perubahan para cendikiawan memuntahkan peluru dari mulutnya Sementara aku dan istriku hampir setiap hari bersenggolan. Empat periode, Soeharto jadi presiden. Lebih hebat dari Marcos menyaingi Fidel Castro. Orang ingin presiden ganti, tapi orang juga mau Soeharto terus. Orang sudah bosan, tapi orang juga bingung cari pengganti. Lantas aku berpikir, kalau Soeharto mati, apa jadinya Republik atau Kerajaan ini? Pasti orang berkelahi untuk menjadi pengganti. Lebih baik Soeharto dijadikan mumi dan didudukkan di kursi. Oh. Selamat para muda Join dong yuk join Join in. Memang untuk yang muda Sunder basa basi Karya cipta yang prima Join ini Join mobil sepi anjing yang tua menggigil kedinginan melihat curiga padaku namun tidak menggonggong ancip atau satma menyapa sambil main jatuh berluar malam habisan rokok semangat aku karena hujan rokok-rokok memakai datang plastik begadang menunggu luar wow. sepuluh ribuan keluar dari kantong bungkus rokok buatan luar negeri ganti ke kantong aku pulang kembali menyapa yang ronda dan anjing herder tua pintu gerbang dapur dan perempuan besar sudah masuk ke dalam kamar ayam merah Baru saja di tempat yang kering, berpikir mana untuk diri. rokok lagi yang baru. Sepi. Anjing yang tua mengigil kedinginan melihat wibawa padaku namun tidak menggonggong. Anjing atau satwa menyapa sambil main jatuh. Sepuluh keluar dari kantong sebungkus rokok buat keluar diganti ke kantong. Aku pulang kembali menyapa yang rendah dan anjing yang tua Gerbang dapur dan perempuan besar sudah masuk ke dalam kamar Jalanan sepi, rumah-rumah sepi, mobil-mobil sepi Anjingnya tertua, menggigil kedinginan Melihat curiga pada namun tidak menggonggong Anjing atau sapa menyapa sambil main catur 10 ribuan, keluar dari kantong kumpus rokok, buatan-buatan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 Tonton film panas sama gadisnya agar kagak ngepes bisa kemana mana. Tidur kiri tidur kanan leluasa. Model baju, gombrang dan dodoran Itu baju, bukan untuk pria mm -hmm. Itu baju yang benar untuk wanita Untuk melotasi penderitaan zaman. Sedang nonton film panas Sama cowoknya Agar gagah ngepres Bisa kemana-mana Bercanda berdua leluasa Kini ku anjurkan Bila sedang nonton film panas jangan pakai Baju ngepres ngepres alunan lagu menemani aku dalam perjalanan menyeberangi sungai merenangi lautan bosan pasti ku nikmati rasa sepi ini Sendiri. Nyanyi ini sekedar air untuk yang terbakar, sebagai katup pelepas hatian selalu was was. Sesaan. Masuk dari jendela di bawah burung gereja Bangkitkan gairah, bangunkan jiwa yang tidur Kenyataan hidup hampir saja redup Seperti serupa Pagi yang bernyanyi Akhirnya harus pergi apa yang kau pikirkan lagi saya ini si gembala sapi iya kule iya kule, kule inilah kerjanya si gembala sapi apa yang kau pikirkan lagi Hari sudah petang, sapi pulang ke kandang. Saya iliru dari belakang. Inilah kerjanya si gembala sapi. Apa yang kau pikirkan lagi? Bekal keyakinan Terus bersyukur Tak dalam tafaku Walaupun tanah berlumpur Dan kau lalui Sepenuh hati melangkah dan kaki. Cari Tuhan Mencari kedamaian Sebanyak doa melindungimu Sesungguhnya Tiada jalan sesuatu Menunggu akan pernah sepanjang hari yang musafir. Ia yang dekat, ia menjaga melihat hati manusia. Yang menghidupkan segalanya, Cari Tuhan mencari kedamaian sebanyak. Di Presiden Presiden taksi bingung Orang partai Nampak cebol Kalau bicara Berhenti ngoceh ngalor gitu Rakyat kecil Sudah bingung Semua jadi presiden Presiden taksi bingung, Pekuasaan berhias emas Pakai narkotik Daulat partai, daulat kamu Daulat rakyat, urusan kami Rakyat jalan minta demokrasi Masmodong sibuk jogja bingung Sri Sultan jadi merenung gunung-gunung baladu wah ba, mari jangan lempar sesajen Mulutnya sambil format kami, baca mantra-mantra kejawen, berharap bisa tolak bala. Hendaki lain Bencana tak bisa diajak kompromi Alam bosan bersahabat Karena kita tidak bisa mencintainya Jangan turun ke laut, nyi Kidul katanya ngamu, warga Jogja Kalang kabut, bah Marijan baca mantra lagi. Halo nomba Thailand pun paria di di na wisu ay data asia nau balik siya ceri ku salah slam kami salah sarmo kurang dah ang sing bong sing bong sing bong sing bong Komunitas Tiga Rambu, selamat malam semuanya. Wah, salam dari Jambi, dari Pekanbaru, dari Cirebon, dari Bandung buat teman-teman di Bukit Tinggi katanya. Coba yang datang dari jauh mana? Angkat tangannya. Sama ya. sekali. Assalamualaikum Selamat Selamat dunia dan akhirat Siapa yang mendengar Janganlah ragu Untuk menjawab Apa kabar Bukit tinggi Alhamdulillah Sungguh masih terasa sejuk Di sini Saya jadi betah, <tuan> Alhamdulillah. Oi. dan komunitas tiga rambu adalah saudara kandung. Kalau ada yang nggak setuju, sungguh langit. Jabir berkabung, juga ada bendera selengker itu, abur-abur ya. Bukit tinggi kota wisata, juga panjang bersejarahnya, di sini pulang. Lahir bung Hatta, kau sederhana proklamator kita. Sangat padat orang di sini, tolong dijaga anak-anak dan perempuannya. Pandai-pandailah menjaga diri Dan orang tua juga jangan lupa dijaga Rasanya bukit tinggi semakin padat Pasar dan toko hotel berbintang Yang penting adat dijaga kuat supaya bukit tinggi tetap disayang bubur hey, yeah! <San> <San> kampion es tebak lama <San> metapai Kue pisang, serabi, keripik, sanjai, hingga lupis Sabanan Jaya, Mare, Solo, dan Uni Ubi Kedai kapau yang rasanya asin, Penjualan pun sangat banyak Siap menerima pesanan itik lado mudo enak dengan cabai hijau dan tomat muda disajikan olahan itik khas bukit tinggi kalau nggak enak duit kembali Pepes telur ikan, ayam bakar dan perkedel, Telur kembung dan paru goreng Bolehlah kalau dicowel-cowel Disiram kuah gulai cubadak dan kol Orang minang bilang rasanya begitu ahdol Rendang daging gulai tang busu Gulai tunjang gulai otak Belut goreng, ayam bakar, gulai ayam-ayam goreng, sungguh enak Ikan bakar masih dijepit, pemanggang kawat kosong sedikit Dengan olesan bumbu kemerah, rasanya begitu renyah Racungan goreng bermandi sambal merah orangnya siapa yang tak kenal wah gawat nyam nyam nyam nyam nyam nyam, nyam, nyam. bukit tinggi bukit ambacang bukit tambun tulang bukit kubankabau bukit minang-nang sabata bukit mani angin, bukit campago bukit cangkang bukit paninjauan ngaraisyano dan sungai batang masang terus memanggil-manggil untuk Sudah datang, saayun salanka, moto kota yang ramah menjadi ibu kota pun bukit tinggi pernah pada masa Indonesia sedang susah. Fortecom adalah bukit tinggi. Arisman Sumatera julukannya dulu sekali Muhammad Hatta dan asa dilahirkan di kota ini Apa sekarang mau jadi ibu kota lagi Wah saya jadi kepengen kopi Kerja dengan semangat dan begitu kompak, bukit tinggi sejuk dan tenang paling asli untuk belajar. Kalau sakit pun tak perlu khawatir, sebab rumah sakitnya pun berjajar. Tridaya Eka Dharma Tempat sejarah dipelihara Terminal Naur Kuning Adalah terminal utama Kalau mau keliling kota Naik angkot taksi atau bendi Biar tahu begitu indahnya Bukit tinggi Pasar Teleng, Pasar sarbantu tempat kerajinan tangan dan cindera mata asminang kamu jam kadang dekat di situ supaya yang berdagang tak lupa waktu lubang Jepang jembatan di pampeh yang kesohor Taman panorama benteng, von de bikin mata tak bisa molor. Keripik sanjay karuak jange, karak nama makanan. Bukit tinggi indah menawan, mengundang banyak wisatawan. Lapangan kantin olahraga wibraja. Ini olahraga sudah sangat tua, tradisi yang harus dijaga. Lapangan kantin ini ya. Dari Padang ke Bukit Tinggi Aku naik pesawat terbang Tak mungkinlah jalan kaki Bukit barisan Ngaresiano berangkat subuh sampai lohon Banyak cerita yang menohok Nasib anak negeri yang nyonyor terus terjadi di tanah Minang tercinta semoga Tuhan cukupkan segala bala dihentikan gembira dikembalikan semangat hidup dipulihkan ada SMS dari seorang teman tentang negeri yang berantakan Isu sana, isu sini Fitnah sana, fitnah sini Ya Allah, ya Tuhan kami Berilah kami kekuatan Jauhkan dari iri deki Bekali dengan kesabaran Puas pada dalam cobaan, cobaan sedih maupun senang, bukit tinggi kota perjuangan. Semoga melangkah kami tak bimbang. Demikianlah pantun pembuka. Sekarang saya mau nyanyi. Sambil petik gitar buatan tetangga, yang nonton sampai sajalah paling enak sambil ngopi. Yo, kopi kopi kopi kopi. Barisi, tukang kopi mau nyanyi. I <laughs> don't